sanggup mau minjamin paling huh? besok Rara dimarahin sama Bu Guru karena nggak bawa roket hmm. ya hmm. sudah Masih tunggu Ra Iya kan sak jangan lupa tutup pintunya huh? ya <laughs> hmm. kirain hmm. Ah! Hmm. Aduh lagi deh, Nusa. Hmm? Uma boleh bicara sebentar? Boleh dong, Uma. Nusa, ya, Uma. Uma minta tolong. Nusa, kali ini aja untuk bantu tugas sekolah. hati-hati ya. Oh iya rak, itu bukan makanannya dicek dulu, jangan sampai ketinggalan. <laughs> huh? Wah beneran nih kak. Rara dipinjemin roketnya. Iya. Alhamdulillah. <laughs> oh iya, Ra. jangan lupa pesankan Nusa, ya. Hmm. Ingat ya. Iya ma. Wah makasih Kanusa, terima kasih jagain. anak-anak itu tadi cerita dari Rara. Tepuk tangan semua anak-anak. Terima kasih ya Rara sudah mau bercerita tentang roket luar angkasa. Ya, ini taruh di sini. Ini uangnya Pak Uco. Adoh, eh, mantap kali. Iya, eh Rara yang cantik, yang manis. Assalamualaikum. Rara pulang. Wahliktum salam. gimana tadi? Sukses dong cerita roketnya. Alhamdulillah, sukses kak. Alhamdulillah. Eh, ngomong-ngomong, huh? roketnya jangan lupa dibalikin dong. Oh iya, roketnya ya. Ini baru <tuk> aja mau dibalik sih. Mana? Lo? Eh, kok? Serius dong Ra. Jangan bercanda deh. <tuk> sebentar, sebentar Eh, hmm. huh? hah?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 moga aja roket dari abah bisa kembali lagi, amin. Hah? Hmm. Huh? Aha, aku ada di itu. <tuh> Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas ya Allah Dewi Kakak gimana kabarnya kak? Bum. Sehat kan? Udah berapa tahun oh, ya cowo. kita gak ketemu Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak Ya gini lah kalau jadi PNS harus siap dipugaskan ya? ke pelosok-pelosok pelosok tanah air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 Masya Allah, makin ganteng aja nih jagoannya Uma. Iya, Tante. Uh, <ganti> iya, terakhir lihat Nusa. Masih sebesar apa ya? Um, ini Nusa dulu sebesar gini nih. Iya, Tante. Kamu pasti uh, baru pulang ngaji, iya kan? Kamu oh, ini siapa ya? Ya Allah, solehnya anak ini... Kok hidup lupa hidup ya? banyak sekali. Nusa lupa ya? Nusa, ayo ganti baju dulu, sayang. Uma mau siapin menu spesial kesukaan kamu dan Tante Dewi. Ayo, ya Uma. Hmm, Tante Dewi. Oh iya, aku kan bawain oleh-oleh untuk Nusa dan Rara. Nanti kita buka oleh-olehnya bersama-sama ya. Rara, <tuk> emang kamu pernah ketemu Tante Dewi? Iya loh, Rara kan udah pernah ketemuan malah dulu sering digendongin dong nuh emang kapan ketemunya kapan ya kayaknya pas masih bayi deh emang kamu ingat pas masih bayi hmm, nggak sih kan Rara cuma diceritain aja Nosa juga lupa sih tante Dewi siapa ya Ada kenapa ngasalim sama tante Dewi salam kan bukan muhrim maksudnya mahram kali Eh, uma kalau muhrim artinya orang yang pakai baju ihram kalau mahram orang-orang yang nggak boleh dinikahin karena mereka punya hubungan keluarga pernikahan atau persusuan Iya maksudnya bukan mahram soalnya Pak Ustad ngingetin kalau kita nggak boleh salaman dengan yang bukan mahram hmm. Jadi tadi kamu nggak salam sama Tante Dewi karena bukan mahram. Iya, Ma. Oh iya ya. Uma sampai lupa ngasih tahu kalian. <killer> kalau Tante Dewi adalah ibu guru kan. <killer> iya, Ra. Tapi yang jelas Tante Dewi ini adik kandung Uma. Jadi Tante Dewi ini mahram kamu Nusa. Nggak dosa kok kalau salaman. Wah. Wow. Maafin Nusa saya Tante Dewi. Nusa kira tante orang lain. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok jagoannya Uma. Eh, oh iya. Tadi kan tante janji mau kasih apa? Siapa yang mau oleh-oleh? Wah, Rara mau. Bisa mau. mau? Eh, tunggu mau, tunggu, mau. tunggu tunggu. Sini, sini, sini. Sebelumnya kita foto dulu. Ayo. Menggunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak. Ra, ingat ya, kejadian tadi usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... Shhh. Waalaikumsalam Uba. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Umas sudah pada pulang. <laughs> eh, Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi, eh. Eh, uh, uh, itu, uh, biasa. Uh, gak apa-apa, Tante. Hmm?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 Nusa jatuh dong, mm, gimana sih? tuh orang terus, terus, terus... Eh, tas jatuh, mukanya tolongin. Ya, bener tuh orang. Ih, ih, nyebelin banget mm. sih. Malah dilihatin terus sampai ketawa. <gat> sampai mm. ketawa-ketawa gitu, deh, tante ceritanya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 Kamu juga nih. Hah? Coba kamu lihat. <laughs>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 Wah, wow. ternyata Uma punya juga asik anta. Kita bisa bikin pulau, pulau tulor sayur juga deh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Guys,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 Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu mm -hmm. dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Huh? Rara enggak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah. Maafin Rara juga ya Uma. Iya sayang. <laughs> Hmm. Uma, um, ini bisa hilang nggak lipstiknya? Bisa kok. Ya ampun guys, besok besok <tik> jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya. Hmm. Soalnya jadi repot deh bersihnya. Hmm, ya guys. Meninggal masa dandan. nggak ada lagi. Enggak pakai makeup masih tetap cantik. <tik> Segitu dulu ya guys. Dah. Hahaha <tik> Apa, Anta? Loh, kok kaget ya?